Selamat pagi, teman-teman sekalian. Jadi kita pagi ini saya dapat tugas untuk bicara tentang One Health sebenarnya, dan karena kita sedang dalam COVID tentu sedikit banyak saya akan hubungkan juga dengan pandemi dan juga bagaimana pentingnya One Health serta lingkungan begitu ya. Pada dasarnya, kenapa ini dihubungkan dengan COVID? Karena kita tahu bahwa walaupun masih banyak karena berbagai teori, tapi kan COVID diduga bermula dari pasar seafood yang ada di Wuhan ini. Selain itu belakangan juga ada tim dari WHO yang menduga jangan-jangan uh, bukan dari sini tapi berhubungan juga dengan kelelawar. Tapi mau dia pasar siput, mau dia kelelawar, mau dia tergiling, nampaknya memang bagaimanapun memang ada hubungan dengan uh, dengan binatang karena itulah mendekatkan One Health juga cocok diterapkan pada pada berbagai pandemi flu burung uh, mungkin juga COVID ini dan lain-lain. Nah kenapa dia penting uh, One Health zoonosis? Zoonosis itu adalah Penyakit yang disebabkan oleh binatang karena 60 dari dari penyakit yang ada di dunia ini itu zoonotik, artinya bermula atau berasal dari binatang. Sementara lima penyakit baru yang muncul setiap tahun itu juga dari berasal dari binatang. Nah, sini juga diteruskan bahwa 78% dari penyakit penyakit yang emerging emerging tuh ya katakanlah yang baru muncul begitu termasuk Ebola, HIV, influenza dan juga COVID tentu itu ada hubungan dengan berawal dari binatang, serta bukan hanya penyakit, tapi 80% dari potensial bioterrorisme itu juga dapat berhubungan dengan binatang. Karena itu, penyakit zoonosis ini menjadi sangat penting. Dan bukan hanya bukan hanya data seperti ini, tapi yang ini menunjukkan bahwa bagaimana berbagai penyakit dari 1980 sampai 2020 ini dihubungkan dengan binatang. ya Sayang ini gambarnya nggak terlalu jelas, tapi bisa dilihat ini ada monyet, ada ayam, ada sapi ada sapi dan sebagainya cuma secara umum dibaca, dibaca saja di sini bahwa kesehatan manusia dan kesehatan binatang itu harusnya itu harus link ya bersambung satu dengan lainnya karena 70 sampai persen dari penyakit baru dan baru muncul itu berhubungan dengan binatang Gambar ini mungkin agak lebih jelas yang menunjukkan berbagai penyakit wabah katakanlah dari tahun 1980 sampai Tahun 2020 yang berhubungan dengan binatang ini ada BSE karena karena sapi saya kira ini ada Hendra yang karena karena kuda ini ada Nipah yang berhubungan dengan babi yang mulai bermula dari Malaysia ini ada Marburg semacam Ebola yang berhubungan dengan kera dan kelelawar di Afrika ada SARS yang juga di, berhubungan juga dengan unggas halimun satu berhubungan dengan unggas. Dan berbagai hal, sampai yang terakhir adalah COVID-19 tadi sudah saya sampaikan, mungkin dengan kelelawar atau dengan tergiling tentu saja MERS yang ada dari e, e, jazirah Arab berhubungan dengan onta. Jadi ini adalah berbagai penyakit yang terjadi pada manusia yang e, diduga berhubungan dengan binatang. Kalau pertanyaannya adalah kenapa makin sering penyakit yang berhubungan dengan binatang ini, karena memang hubungan manusia dan binatang makin lama, makin dekat, gitu katakanlah seperti itu ya. Ini saya ambil contoh yang agak ekstrim, bagaimana Manusia berhubungan sangat dekat dengan binatang sehingga tentu saja kemungkinan terjadi penularan dari manusia sorry dari binatang ke manusia menjadi cukup besar. Kalau ini dianggap nggak cukup dekat, ini lebih dekat lagi nih hubungan antara binatang dan manusia ya walaupun ini barangkali agak ekstrim dalam kehidupan sehari-hari tapi ini semuanya menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan binatang itu begitu dekatnya sehingga tentu saja terjadi potensi penularan dari binatang ke manusia. Tapi tentu kita tidak, tidak bisa diam saja, kita mesti tangannya ini. Nah, pertanyaannya, apakah dapat ditangani dengan baik? Bisa. Karena kita bisa mengendalikan uh, baik hewan dan nanti juga lingkungan dengan dengan cara-cara dengan yang baik, antara lain pendekatan non-wadhat. Kalau gambar yang berikut ini sih bukan mengenai, cuma bagaimana manusia bersama-sama binatang hidup bersama-sama, begitu ya. Ini kebetulan saya foto di sana, ini Nusa Tenggara kalau saya tidak salah. Bagaimana manusia dan binatang bisa hidup berdampingan secara damai, katakanlah begitu. Nah, jadi apa, apa apa itu pendekatan One Health? Itu menghubungkan antara kesehatan manusia, kesehatan binatang, dan kesehatan lingkungan. Ini yang One Health. Karena ini semua tiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain. Walaupun memang sekarang yang lebih banyak dibicarakan, awalnya bicara tentang hubungan antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan saja. Tapi juga ada aspek kesehatan lingkungan. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi One Health adalah gabungan gitu katakanlah untuk kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dan karena kita berhubungan dengan kesehatan manusia terutama ya saya maka tidak mungkin kesehatan manusia di jalan sendiri harus bersama-sama dengan ini dan harus bersama-sama juga dengan kesehatan lingkungan. Itunya ada banyak ya, komponennya ada banyak nih hanya beberapa contoh saja saya ambil. Misalnya kesehatan manusianya tentang gizi, keamanan pangan, kemudian ya social determinan of health itu berbagai aspek dalam kehidupan yang mempengaruhi kesehatan pergerakan orang sementara lingkungan ada aspek climate change polusi udara polusi polisi air polusi udara pembabatan hutan begitu dan kehilangan biodiversitas sementara animal health ketersediaan makanan daging dan juga vektor atau katakanlah penular penyakit seperti lalat atau nyamuk dan sebagainya ini inilah yang mesti diatur tiga tiganya supaya berjalan bersama-sama dengan baik sehingga memberikan keseimbangan yang, yang yang kita inginkan sehingga tidak sampai menimbulkan penyakit-penyakit yang cukup bermasalah gitu ya. Nah, di tingkat dunia kemudian pimpinan pimpinan ini berkumpul ini adalah direktur jenderal dari WHO yang mengurus kesehatan manusia. Ini adalah pimpinan dari FAO Food and Agriculture Organization. Jadi yang mengurusi pertanian ini yang OIE ini uh, sekarang namanya sudah berubah menjadi WOAH World Organization of Animal Health saya kira ini bahasa Prancis tadinya. Jadi tiga ini kesehatan manusia, kesehatan pertanian itu dan World Organization of Animal Health sudah lama ber, berkumpul me, me, menangani hal ini dan mereka menyebut dirinya tiga, tiga ini sebagai tripartite. Tiga. Jadi health pertanian dan uh, uh, hewan. Belakangan orang tahu bahwa ini cukup ini. Jadi yang tripartite itu berubah menjadi kuadri partai. Jadi karena itu dibuatlah mana ya, New Era of One Health Collaboration di mana melibatkan manusia, pertanian, hewan, dan juga lingkungan. Dan mereka berempat ini baru tanda tangan, Ya artinya di tahun ini, 17 Maret 2022, sehingga kita mulai dengan era baru dari One Health, bukan hanya manusia dan hewan atau, atau, atau pertanian, tapi juga melibatkan lingkungan. Dan salah satu hasil konkret dari pertemuan empat pimpinan organisasi dunia ini adalah mereka membuat yang namanya One Health Joint Plan of Action. Ada enam kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, bagaimana untuk memperkuat sistem kesehatan. Kemudian bagaimana bisa, kalau ada One Health ini, kita bisa mengurangi risiko terjadinya epidemi dan juga terjadi pandemi. Terjadi wabah atau terjadi pandemi. Ya, Dan kita juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada, penyakit-penyakit zoonotik, penyakit yang dikeluarkan oleh Faktor seperti malaria dan lain-lain demam berdarah penyakit-penyakit neglected penyakit neglected itu penyakit yang terabaikan begitu yang tidak terlalu banyak mendapat perhatian tapi jumlah pasiennya masih cukup mengganggu misalnya saja lepra atau berbagai penyakit-penyakit lain frambusia dan sebagainya itu track ketiga dari kegiatan One Health Joint Plan of Action OHJPA ini yang keempat adalah yang soal keamanan tangan tadi saya sudah singgung sedikit dari pertanian, yang penting kan uh, harusnya pertanian itu menyajikan makanan yang sehat dan dalam perjalanan juga sehat sehingga di piring di meja kita juga sehat. So, from farm to plate semuanya sehat. Itu yang action track 4. Dan action track 5 yang yang yang sekarang juga banyak dibicarakan dan pada bulan November ini baru diperingati hari sorry, minggu antimikrobial kesadaran antimikrobial sedunia, World Antimicrobial Awareness Week adalah tentang Bagaimana mencegah terjadinya antimikrobial resistant? Nah, yang keenam memang karena tadi saya sudah sampaikan bahwa lingkungan ini katakanlah -kata semacam datang belakangan, maka eksentrat yang keenam adalah mengintegrasikan aspek lingkungan ini dalam One Health. Jadi inilah di tingkat dunia ini yang sudah dibuat One Health Joint Plan of Action dan tentunya ini harus diterjemahkan di tingkat negara, di tingkat regional, di tingkat Indonesia juga dan di tingkat semua negara di dunia. Nah kita tahu bahwa kita baru selesai menjadi presidensi G20. Ya ini ini juga salah satu aspek penting untuk menjamin tentang kesehatan dunia, tentu saja ya. Memang dalam G20 itu Presiden Jokowi berulang kali menyebutkan yang paling kita prioritaskan adalah arsitektur bisnis global. Jadi ini poin besar dari, dari G20, presidensi Indonesia, walaupun nanti saya akan sampaikan ada beberapa poin lain. Kalau saya sih juga selain, selain arsitektur kesehatan global, saya juga mengusulkan tentang adanya penguatan pelayanan kesehatan primer, ya kejadian macam-macam yang terjadi, menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan primer harus selalu diperkuat, dan yang paling penting adalah apapun hasil yang sudah bagus, harus dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi balik lagi, tujuan utama, cakupan utama health priority pada G20 adalah arsitektur kesehatan global, saya nggak mau nggak mau terlalu detail, pokoknya ini beberapa hasilnya yang yang kesehatan global, ada fun, ada, ada cara untuk mendapatkan alat dan obat, ada cara oksigen dan sebagainya, ada cara untuk saling bertukar data antar berbagai negara di dunia, global health protocol diharmonisasi, dan juga riset. Jadi ini yang paling utama dari G20. Tetapi selain ini, maka ada berbagai side event saya sebelum acara G20 ini menulis berbagai tulisan yang saya usulkan untuk menjadi side event, jadi main event yang tadi ada beberapa side event sudah berbagai pembahasan akhirnya diputuskan ada tiga side event: tuberculosis, one health, dan antimicrobial resistance. Karena kita bicara hari ini tentang one health, maka saya sampaikan apa hasil one health dari G20 presidensi Indonesia ya. Jadi karena pertemuannya tuh side event ini diadakan di Lombok. Main event-nya kan di Bali ya, setiapnya di Lombok, maka ada G20 Lombok One Health Policy Brief. Ini, ini para pembicaranya kebetulan saya waktu itu yang jadi uh, chair-nya. Nah, G20 Lombok One Health Policy Brief itu ada tujuh uh, topiknya, bukan topiknya, uh, uh, rekomendasi, yang yang ini tentunya jadi bagian dari hasil akhir dari G20. Pertama, meningkatkan pemahaman seperti yang kita lakukan hari ini. Yang kedua menjelaskan bahwa One Health ini berhubungan juga dengan Pandemic prevention, preparedness, and response. Jadi ini bukan sekedar penyakit dari manusia ke hewan dan lingkungannya, tapi juga bagian untuk antisipasi pandemi berikutnya. Dan ini harus ditangani oleh multi sektor di, di, di, di berbagai sektor. Tidak bisa kesehatan saja, tidak bisa pertanian saja, tidak bisa lingkungan saja begitu. Dan harus ada dukungan-dukungan finansial yang jelas. Nah, seperti saya sudah singgung, sebagus bagusnya konsep harus bisa diimplementasikan. Kalau sudah diimplementasikan maka dapat dilakukan, katakanlah capacity building dan saling tukar-menukar informasi, dan ini yang saya sampaikan berulang kali pada hasil G20, ya, sebagus-bagusnya hasil kita harus, harus diimplementasikan dan sudah diimplementasikan juga dilakukan monitoring dan evaluasi apakah memang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan sebagainya. Inilah hasil One Health dari G20 Residensi Indonesia yang baru selesai di Bali waktu itu dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dan dilakukan Monitoring evaluasi dan bermanfaat bagi dunia dan juga bagi Indonesia. Nah untuk Indonesia khusus, tentu saja usulan saya harus diterapkan begitu ya. Jangan hanya konsep, jangan hanya diterapkan di tingkat nasional, tapi diterapkan juga di tingkat kota dan kabupaten. Dan ini sangat sejalan dengan acara kita aliansi wali kota Asia Pasifik tentang kesehatan ini, sehingga apapun konsep kesehatan, termasuk hotel, harus diterapkan diterapkan di kota dan kabupaten. Jadi ini ini dampak bukan Ini kerja real di lapangan. Inilah yang menghasilkan dampak langsung pada masyarakat. Inilah pentingnya organisasi seperti apikat yang kita berkumpul kali. ini. Nah, kita tahu bahwa pan, sebagai penutup kata ini ya, kita tahu bahwa akan ada pandemi berikutnya itu sudah, sudah jelas. Yang kita tidak tidak tidak tahu pandemi berikutnya itu kapan dan apa penyakitnya. Dari diskusi yang berkembang, ada tiga kemungkinan penyakitnya. Walaupun ini bisa iya, bisa tidak. Yang pertama adalah mungkin saja influenza. Tapi bukan tidak mungkin, memang pandemi berikutnya juga one health lagi. Artinya berhubungan dengan binatang. Zoonosis lagi, berhubungan dengan binatang gitu. Walaupun Dirjen WHO mau mencoba lebih diplomatis, gitu ya. bisa ini, bisa ini, tapi ya mungkin namanya disease X. Tapi jelas mau dia influenza, mau dia disease X, mau dia zoonotic, peran one health menjadi sangat penting karena kita yakin bahwa akan ada pandemi berikutnya hanya kita belum tahu kapan dan jenis penyakit yang mana jadi penerapan One Health itu menjadi sangat penting ini saya ulang lagi sebagai kesimpulan 75 penyakit yang emergy yang baru muncul itu dari binatang karena itu kita tidak hanya berhenti di sini karena itu aspek lingkungan masuk kita harus memproteksi biodiversitas gitu ya di lingkungan dan hubungan antara uh, uh, human dan elemen harus harus di, di, diatur dengan lebih baik, dan juga diperkirakan uh, uh, binatang liar itu membawa 1,7 juta berbagai jenis virus, yang sebagian mungkin juga lompat ke manusia. Karena itu, maka lingkungan hutan harus diproteksi, begitu dan perdagangan hewan liar harus diatur. Untuk apa? Bukan sekedar hanya melindungi hutan, bukan sekedar melindungi hewan liar, tapi for the sake of our health untuk melindungi diri, diri kita sendiri jadi dengan penjelasan yang singkat ini sekitar 15 menit mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa itu one health dan bagaimana kita perlu menerapkan one health itu demi kesehatan kita semua dan demi demi demi kesehatan bangsa dan demi kesehatan dunia dengan cara berkolaborasi berkomunikasi antara berbagai sektor one health dan melakukan koordinasi baik bapak ibu sekalian sudah selain terima kasih Salam, dan semoga semua kita sehat senantiasa. Terima kasih. Jadi kan begini, jadi kan seperti saya sudah sampaikan, One Health ini adalah kesimbangan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Tetapi, bagaimanapun juga di lapangan, karena pertanyaannya bagaimana keadaan di lapangan, biasanya memang bermula ada penyakit dulu. Kalau kalau kita bicara dari manusia, bermula dari penyakit di manusia, kalau kita bicara dari hewan, bermula dari penyakit di hewan. Nah, harusnya kalau ada potensi penyakit yang menular antara manusia dan hewan, turun dua-duanya. Turun petugas kesehatan, dan turun petugas kesehatan hewan. Itu yang terjadi pada rabies misalnya, di Bali, karena kita bicara di Bali, turun dua-duanya bersama-sama, dan wartawan tentu harus mengcover dua-duanya. Nah, begitu sudah ketemu dua-duanya, maka kita lihat bahwa keseimbangan manusia dan hewan tidak tidak bisa hanya mereka berdua saja. Aspek lingkungan juga penting di dijadikan. Peran yang penting. Nah, dengan bermula dari penyakit, dengan bermula dari pasien, dengan bermula dari dari keadaan yang real di lapangan, maka teman-teman wartawan bisa lebih mudah mengembangkannya ke pengertian mengenai. Karena kalau besar seperti saya tadi bicara teoritis one health apa, mungkin masyarakat jadi harus tertatih-tatih mengikutinya. Tapi kalau kita mulai dengan kejadian real di lapangan dan itu banyak sekali contohnya begitu, maka itu bisa bisa berkembang lebih kuat. Dan, dan ini juga kadang-kadang harus di, dicermati dengan, dengan baik ya. Saya tadi ambil contoh yang konkret. Rabies itu jelas ada hubungan antara anjing dengan manusia yang tergigit. Tapi misalnya beberapa waktu yang lalu kita dengar penyakit PMK. PMK itu adalah penyakit sepenuhnya pada binatang tidak hubungan dengan manusia. Jadi kita mesti cerdas juga mengetahui mana penyakit yang hanya, hanya manusia saja, mana yang hubungan manusia dan binatang, dan mana yang binatang saja. Jadi jangan, jangan kemudian ter, tercampur. Apalagi PMK itu kan uh, uh, ada ada satu penyakit lagi yang namanya uh, penyakit hand, foot, mouth disease pada manusia. Sementara ini penyakit mulut dan kuku pada binatang. Mulut dan kuku oleh satu lagi penyakit hand, tangan, foot, uh, mulut, eh, kaki, mouth, mulut pada manusia itu, itu dua penyakit namanya hampir sama, tapi penyakit sama sekali, berbeda. Jadi ini yang, yang mesti di, di, di, di, di apa Ditangkap juga oleh teman-teman wartawan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang teman-teman wartawan juga perlu ketahui adalah, yang namanya binatang itu kita tidak berpikir sesuatu, jangan berpikir binatang itu sesuatu yang besar, sapi atau harimau atau begitu ya. Penyakit, kita tahu bahwa salah satu binatang yang paling banyak mengembarkan penyakit di muka bumi ini sebenarnya nyamuk. Ada malaria, kalau di kawasan Indonesia ini ada demam berdarah, di kawasan Asia Tenggara ada demam berdarah, ada West Nile Virus, ada macam-macam penyakit berhubungan dengan nyamuk. Jadi, itu juga harus menjadi bagian dari dari hubungan manusia dan hewan. Tapi yang ingin saya tekankan karena dunia juga sejak Maret 2022 ini masuk aspek lingkungan, maka bagaimana lingkungan itu berperan untuk untuk menjaga keseimbangan antara ketiganya. Dan aspek lingkungan juga menarik untuk teman-teman wartawan -teman angkat karena biasanya kan zaman sekarang orang mulai mulai apa kausir terhadap pencemaran lingkungan dan sebagainya itu ya. Bisa masuk dari situ, karena saya ambil contoh saja ya, baru-baru ini WHO mengatakan lebih dari 90% penduduk dunia hidup dalam lingkungan yang polusi udaranya buruk. Jadi mungkin hampir semua dari kita hidup dalam lingkungan udara polusi udaranya buruk. Kemudian ini berhubungan dengan penyakit pada manusia, itu bisa digabungkan juga. Jadi saya sih usulan saya adalah masuk melalui barang yang konkret yang ada di lapangan, penyakit atau masalah kesehatan, baru kemudian dikembangkan konsep One Health-nya gitu Mbak Rita